Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Saya Ratu Bidadari Dukun kondang idola sejuta umat Saat ini saya ditemani oleh Gus Sandi Jadab Dari Ngopi Wingit Pak Depokan Ngopi Wingit Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Sandi Penampilannya kok sangat nyentrik banget Dengan rambut yang panjang Pirang Terus dengan pakaian Yang Stylenya itu agak nyentrik, ya. Padahal sama seorang Gus, saya juga Gus, loh. Sama-sama <laughs> Gusnya, cuma kan ini saya masih sarungan gitu, loh. Aku sih gini, aku simpel ya. Aku nggak mau uh, memunafikan diriku sendiri. Mm -hmm, terus, Tidak mau memunafikan diriku sendiri dengan status rohani, kelakuan, Pro halus rohanus batin duwur kerudung isor warung, warung hahaha <laughs> ya, ya. ya memang saya nyamannya kayak gini ya ya itu oh, okay. sama Gus, saya juga tidak berpenampilan seperti itu walaupun buyut saya bamba saya canggah cagah saya semuanya ulama seorang Kiai. saya malu soalnya saya nggak bisa ngaji <laughs> gusandi uh, mungkin pembahasan malam ini Ibaratnya kita ngopi wingit ya ini ya malam-malam sambil ngopi cuman nggak ada kopinya, adanya darah ini <laughs> <Segar> <laughs> minuman ini darah segar ini. segar ini minumannya para setan, para iblis. Hari ini harian ini aku ngopi terus. Ya sekali-sekali lah bu, ya, gak terus, ya biar nggak punyeng, biar nggak gabut. Biar nggak gabut. apa-apa, yang penting tidak pucin. Gabut nggak apa-apa, yang penting nggak pucin. Uh, aku boleh rokok nggak ini, Bus? Masalahnya ini kan sama sebagai tuan rumah di pada ngopi wingit ini, jadi saya harus izin dulu sebagai seorang tamu. Gus Sandi, mungkin kali ini kita membahas saya jauh-jauh loh ya, dak saya dari Batu datang ke Kota Malang untuk menemui Panjenengan di pada ngopi wingit ini untuk membahas sesajen atau sesaji akan kemarin viral seorang pria menendang sesajen di Pronojiwo Lumajang Jawa Timur. Sampai viral dan dia ketangkap di daerah Bantul Yogyakarta. Gus Andi, sampean sebagai seorang pelaku kejawen, juga seorang muslim, juga seorang penghayat budaya ya. Itu gimana pandangan panjenengan tentang sesajen itu apa? jadi sesajen itu kan ibaratnya bisa berupa makanan minuman ya mm -hmm. bahkan dupa terus minyak juga ya yang dikemas jadi satu jadi suatu uh, sesajen itu sendiri ya betul-betul tadi aku sempat ya nulis-nulis juga tentang uh, sesajen, sesajen hmm. yang kan tak share-share di yeah, temen-temen yeah. ya jadi aku nulis seperti ini Uh, sesajen itu berupa makanan dan minuman ya dengan berbagai jenis variasinya dengan kan ada buah-buahan variasi uh, buah-buahan biasanya bisa polo kependem polo gembandul gitu kayak polo kependem itu seperti singkong, singkong telang ketelo terus kalau polo gembandul itu kayak uh, apa pisang uh, nanas apel dan lain-lainnya. Cuman pasti disitu kan ada daun-daun kayak daun, -daun, daun sirih, terus dupa dan lain-lain. Gimana Gus, filosofi hakikat makna sesajen tersebut itu seperti apa? Sebenarnya kan sesajenan ini kan suatu simbol ya atau simbolis, suatu tradisi budaya yang diusung dari zaman nenek moyang kita, leluhur kita. Betul, betul. Nah, bukan berarti sesajen ini kita bikin sesajen untuk Demit. atau untuk uh, apa ya bukan Tuh. jadi memang ini uh, bentuk rasa karsa rasa kita syukur kita kepada sang pemilik kekuatan tertinggi kita jadi termasuk perantara atau persembahan cuman kan orang awam menganggapnya sesat itu diperuntukkan untuk setan untuk jin ibaratnya makanannya jin nah, Apakah itu bener sekarang gini. Misalkan ya, hmm. ini kita berpikir secara logika dulu, seorang ratu bidadari, bikin sesajian Saya atau orang lain mungkin ya, betul. kan nggak tahu isi hatinya, betul, betul, betul ratu betul. bidadari ini bikin sesajianan untuk apa betul, nah, betul di zaman Kanjeng Sunan dulu, ya di zaman Kanjeng Sunan, bikin sesajianan ya Makanan, buah-buahan, minuman, ya dan lain-lain, dan dibakar dupa kayak gini, biar apa, wangi yang ditaruh di pohon betul, betul, besar. betul. atau pohon betul itu kan tujuannya untuk para pelaku musafir yang lewat istirahat di situ makan, makan. bisa makan sudah, ya kan di situ disajikan. ada apa sesajikan disajikan ada Disafirkan. pisang, ya. ada apel makan. dan lain-lainnya. Berarti untuk musafir <coughs> ya Gus ya. Oh, oh. Nah terus gunanya dupa menyan itu seperti apa gunanya itu? untuk pewangian nah Oh, berarti untuk pewangian. Terapi, aroma hmm. terapi ya. Nah, tapi pertanyaannya kok banyak yang menyirik-nyirikan, mengharam-haramkan, menyesat-sesatkan padahal di Indonesia ada men menyan Arab, Gus. Nah, sedangkan menyan Arab kan berasal dari Arab gitu loh. <laughs> ya, mungkin yang mensirik-sirikan, yang memusrik musyrikkan mungkin punya pemahaman lain mungkin di situ ya. E dengan pedoman-pedoman mereka. Tapi tuh, kita kan tuh. juga punya pedoman hmm. leluhur kita nggak ngawur dulu kita saja itu enggak ngawur betul. sekarang kalau di zaman sekarang kalau mensirik-sirikan telat telatnya ke seperti apa maksudnya mulai dari zaman Nabi Ibrahim Mbah saya namanya Ibrahim Gus nah, gimana ya, itu zaman Nabi Ibrahim dulu nah persembahannya apa kambing kambing nah kan domba-domba Domba, di, domba. domba. Nah, kalau zaman dulu Nabi Ibrahim di sirik-sirikan gimana itu betul, betul, nah, betul. itu aja hmm. sampai terbawa dengan tradisi-tradisi kita saat ini betul-betul nah bukan di salah artikan ya beda lagi kalau seorang Ratu bidadari atau saya mungkin bikin sesedenan untuk hal lain betul. negatif nah. sedangkan sirik musrik itu kan tempatnya sir di dalam hati Berarti kan seorang hambanya dan Tuhannya yang tahu masalah hati, batin ini kan terbungkus oleh kulit daging. Kenapa kok orang sampai tahu gitu loh? Padahal itu kan hubungan hablumin nanas apa manusia hambanya tersebut kepada sangkoliknya. terus gitu loh. Sebenarnya, Apakah boleh kita menuduh atau menghukumi seorang itu syirik? Sebenarnya gini ya, untuk kita menuduh menjastis itu sah sah aja bagi mereka yang mengesahkan. Betul, Tapi kita, betul. kita pahami aja dengan diri kita sendiri. Di dalam sebuah jasad kita terdapat betul. segumpal daging, dan segumpal daging itu bila mana rusak, maka kan rusak pula jasad kita seluruh jasad betul. kita. Tapi bila mana segumpal daging itu baik, hmm. ya semuanya akan membaik Apa sih segumpal itu hati? Hati. Siapa hati. yang tahu isi hati seseorang? hati tak kepel Gus. tak kepel orang nggak hmm. ada yang tahu yang tahu cuma Allah Allah dan orang tersebut iya lalu bewi aja kita hmm. apa bikin sesaji sekarang contohnya ya misalkan ya ya misalkan nih orang Jawa biasanya bawa keris yang Dukun belakon <laughs> Dukun ya hmm. Waduh. Wow. kemana-mana bawa keris loh nyamannya bawa keris kok iya. nah sekarang zaman sekarang kemana-mana kamu bawa handphone Dulu. Dulu. bilang sirik musrik salah enggak tapi gini Gus ketika saya ngaji di mbah saya sendiri uh, saya dikasih sebuah dalil mankana al-kafirun wakulillahi wa al-kafirun barang siapa diantara kamu mengatakan saudaranya dengan perkataan Hai kafir maka kalimat kafir itu harus ditanggung dari salah satu diantara keduanya jika benar kata Rasulullah tidak apa-apa, namun jika salah, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Jadi, mengkafirkan nggak apa-apa ya? Kalau benar dia kafir, nggak apa-apa. Kalau tidak, ini yang akan kembali kepada diri kita. <tuh> Makanya, katanya Gus Dur banyak uang ngafirno Liani, banyak orang mengkafirkan saudaranya sendiri, tapi dia tidak tahu kafirnya sendiri. Maka dari itu, kan, ya, Islam ya. Dalam Islam sendiri kan mempunyai suatu konsep, yaitu kafa, dan ya, artinya disitu menyempurnakan. Kafe itu kan keseluruhan, bos. keseluruhan menyempurnakan Islam kan menyempurnakan. Jadi, Islam sendiri memberikan, mewadahi suatu porsi bagi hmm. marah, pelaku adat, tradisi, budaya. Tapi ketika saya belajar kembah saya itu... Seperti ini Gus Sesungguhnya perkara yang diadakan adalah bid'ah Dan setiap bid'ah adalah sesat Dan setiap kesesatan mengantarkan engkau ke dalam neraka jahanam Bid'ah ini yang terbagi menjadi dua Bid'ah Hasanah dan bid'ah Lah, lah Bid'ah itu dalam urusan ibadah, agama, atau syariat Gus Bisa jelaskan nggak Gus? Nah, sebagaimana halnya ya Dalam Quran pun juga dijelaskan ya. Sesungguhnya di antara penciptaan para hambaku akan kugolongkan dengan orang-orang syariat dan hakikat orang-orang yang menampakkan ibadahnya dan tidak menampakkan ibadahnya Badahnya. nah bagaimana halnya itu sendiri kita bikin sesajian kita baca doa atau baca mantra kita orang lain kan nggak tahu kita kusuk hmm. kita doa apa ya misalkan saya nih contoh saya, saya suka bikin kayak gitu sering kentek. di situ berdoa. Saya selawatan dalam hati saya. Oh, selawatan. Selawatan betul, betul. saya. Bukan berarti saya eh ya kota mul kudamit, ya kota mul gedrunda. Ya, Entar keliru. Wei, nomor piro? Wei, nomor piro? Okay, keliru kabeh. Okay. itu keliru kafe. Okay. Ya nah, seperti itu logik kita bermain logikanya ya. Jadi termasuk pemain. sesaji adalah sarana ya. Sarana. Jadi sesaji ini sebagai penghubung atau kekuatan gaib ya, suatu untuk komunikasi komunikasi kepada kolik sang kolik, kolik sendiri. Hmm. Karena apa? Di situ uh, ibaratnya sedekah. Kita hmm. kan hidup di bumi, hasil bumi, menikmati hasil bumi. Apa salahnya sih kita bersyukur dengan cara tradisi kita? Oke. Okay kita mengambil sebagian-sebagian hasil bumi ini untuk kita sedekahkan kembali kepada bumi itu sendiri okay. berarti bentuk rasa syukur, nah, khususnya di sebuah. Jawa itu kan ada sedekah bumi, sedekah laut, yeah. sedekah langit, sedekah gunung berarti kan semuanya disedekahi gitu yeah. loh. berarti selamatan atau uh, sebuah menunjukkan rasa syukur kita seorang manusia kepada gusti Allah lewat alam tersebut Karena Allah memberikan kekayaan Memberikan rahmat rohim, dan rezeki Lewat hasil bumi tersebut Hasil bumi apa ya? Pohon-pohon, buah-buahan, sayuran Kalau hasil laut apa? Ya mungkin bisa terumbu kalang Terus apa ikan-ikan itu kan termasuk rezeki Rezeki dari Allah yang diberikan manusia Dan hambanya gitu Nah, sedekah langit apa ya? Hujan. Kalau nggak ada hujan, nanti kekeringan semuanya. Tuh, karena kan begini ya, sebagaimana halnya di dalam e, Al-Qur'an pun memandang kebudayaan sebagai suatu proses meletakkan kebudayaan sebagai ekstensi hidup manusia itu sendiri, hidup kebudayaan manusia itu sendiri. Iya. Karena apa? Kebudayaan Islam adalah hasil akal budi, cipta rasa, dan karsa karsa hmm. kita harus memahami itu. jadi kita kalau pakai rasa ya enak Rasa no Rasa no, no. Rasa no rasak no drone no, dron kadang gurun rasa no maka nah. kon kudu belajar olah rasa drone dan nggak nah, hmm. mudah mensirik-sirik ya ten konjek enggak sepaneng cekak darah tinggian kok sui-sui setruk lekon kaki an kopar-kapir kopar-kapir kopar-kapir setruk dan, ko, pernah, dan modern, kan. pernah ditanya ini ya, gimana? Saya pernah disesat-sesatkan sama siapa itu, padahal panjenengan seorang putu Nike ya, kok disesat sesat-sesat? No? <laughs> disesat sesatkan kan lucu ya. Jadi, ketika itu saya didatangi, disesat sesatkan saya diam dan saya ketawa. Itu hmm. jawaban saya. Apa ya, memang kita sesat, oh kita di dunia kita masih mencari dan mencari. Betul, betul. Ya, kan? kan di dunia kita hidup kan perjalanan, perjalanan. tarekat gitu ya. Nah, akhirnya mereka bingung mau jawab apa. Terus akhirnya aku ngomong dengan eh, bahasa yang sopan te banget hmm. ya dengan karakter saya. Saya ngomong ke mereka seperti ini. Ya memang kita sesat hmm. karena kita masih mencari karena mencari di dunia. Dunia. Kalau mau lurus ya nanti kalau kita sudah dihadapan Siratul Mustaqim di Dihadapan Gusti di Allah. Pislurusto, <laughs> <seluruh toh ini, laughs> Mustaqim. Karena apa? Satu hal. Uh, kita harus memahami suatu konsep di dalam diri kita ya. Hmm. Kalau saya secara pribadi saya tidak mencari kebenaran, hmm. tapi saya mencari kerukunan. Kerukunan. Karena dari kerukunan itu akan saya temukan kebenaran. Kalau saya cari kebenaran saya nggak akan pernah ketemu kerukunan. Betul, betul. Karena betul. sebagaimana di dalam hadisnya Imam Al Bukhari di situ Jelaskan antara sunnah dan pembenaran sangat bertentangan dengan pendapat pribadi. Oke. Okay. Sangat masuk falsafahnya, sangat masuk sekali, guys. Tuh, jadi inilah pentingnya kita olaroso ya di sini ya, olaroso. Kenapa kok saya suka di tempat-tempat seperti ini, dikasih buwingit karena ya inilah saya menyatu dengan alam ketika aku menyatu dengan alam, alam pun akan menyatu dengan aku berarti kita itu ngopi wingit ini ibarat di kegelapan, di kesunyian termasuk kita itu ngaji diri ngaji rosso dan ngerti rosso roso sejati-sejati ning rosso kemanunggaling, gusti di saja itu buat saya secara pribadi saya tidak menyalahkan mereka yang mengatakan Syirik musrik ya tidak tapi saya secara pribadi saya sebagai orang Jawa tetap tak gowo Jawa digawa di Arab, Arab digarap oh, betul tapi kebanyakan yang koparkafir Arabis yang digarap Gus Jawa nggak nggak Tapi wong Jawa wis lali Jawa wong Jawa lali jati diri nihlek wong Jawa lali jati diri nih wong like, Jawa lali Asal usuli maka tunggulah kehancurannya. Jadi bahaya like sampai uang jawa lali jati diri nih, lali asal usuli sepose sejati ini maka tunggulah kehancurannya. Nah, mungkin mungkin ini satu edukasi positif ya. Aku selalu mengatakan juga filsafat edukasi. Filsafat edukasi. Nah jadi gini Tuhan kan maha asik maha asik kok bisa? Asmaul Husna itu 99, saya hafal di luar kepala ya Roma ya Rohir ya Jabar itu kak saya tidak belum pernah mendengar lafat Tuhan itu asik. Lafadz Tuhan itu asik. Jadi gini kita mengaplikasikan di kalau Tuhan kita maha asik apa sih yang nggak diasikkan kepada ciptaannya? Hmm. kita nafas asik asik betul. asik betul, betul. makan asik kenapa kita nggak asik betul, betul. iya kan kita aja mengusik keasikan <laughs> itu sendiri buktinya <laughs> mengafir kafirkan Tuh. kalau Tuhan memang larang oh, tak musnahkan semua semua selesai bis. selesai kasih kasihkan <laughs> Tuh, mah, gak asik -asik, gampang, gak. kok, kok niku masih asik kok mengusik Ndel. Nek nah, kon wis dikek asi, wis ora usah mengusik. Paham kon. Turun katun. Ben utekmu enggak koplak <laughs> gitu. Wis butuh ngopi di okay. sana, Mongolia Oke okay, ya. guys, kita akhiri pembahasan sesajen ya. E, mungkin kita harus ngopi yang agak kental dikit Masuk. biar kita enggak stroke besok. Oke, okay. bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola sejuta umat dan bersama Gus Sandi Cadap. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.